Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak Amerika Serikat dan sekutunya untuk menjatuhkan sanksi pada Rusia. AS dan Inggris berulang kali memperingatkan bahwa Rusia akan meluncurkan invasi militer ke Ukraina dalam waktu dekat. Hai Jalanski berpendapat jika Putin berencana menyerang mereka harus segera menerapkan sanksi. Namun desakan ini ditolak oleh AS dan Jerman para pejabat AS mengatakan memberi sanksi kepada Rusia. Sebelum mereka menyerang hanya akan menjamin krisis Ternyata anti HKS ini senada dengan konselor Jerman Old School Calls mengungkapkan bahwa pihak Barat siap memberikan sanksi kepada Rusia jika menyerang Ukraina. Namun Skales menyebut langkah tersebut akan menjadi pilihan terakhir dengan harapan ditemukannya resolusi damai. Adapun pihak Barat telah mengancam Rusia dengan sanksi ekonomi yang berat. Sanksi tersebut antara lain menghukum bank-bank negara dan oligarki Rusia membatasi ekspor hingga melumpuhkan ekonomi.